Ini ada salam buat senior saya, Abang saya, dan sebagai Bapak kita semua, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Ini ada salam dari jajaran uh, Kepala Desa Muktiwari dan Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Prabowo Subianto, saya Kepala Desa Muktiwari, beserta Kepala Ketua RW, Ketua FT. Bapak ya, Prabowo sehat selalu ya. mudah-mudahan menjadi orang amin. terbaik amin, amin, amin. Seluruh. Kapan, kapan main ke, oh, main ke kapan <laughs> ya, ya. ya mudah-mudahan Pak Prabowo dimintas sama warga ya kepala desa bisa sampai ke sini ya, uh, ya. salam buat para senior yang ada di grup uh, ini Kana saya bersama dengan uh, warga desa buktiwari tetap ya, senat ya. baik ini ada salam buat sinur saya abang saya dan sekaligus sebagai bapak kita semua yaitu bapak Prabowo Subianto ini ada salam ya, ya. dari jajaran nah itu tadi kawan ya ini saya tadi baru selesai ya ikut peresmian masjid di salah satu RW yaitu RW 18. Saya di situ kumpullah bersama dengan kepala desa dan jajarannya termasuk ketua RW ya, para ada beberapa ketua RW, kemudian para Ustadz. Nah, pada kesempatan itu, kita ngobrol-ngobrol lah sedikit ya, tentang ya, kokoh, tentang bagaimana uh, supaya kita semua rukun damai dan selalu menjaga pusat Indonesia. Dan tadi, kita sudah saksikan bersama ada salam buat Pak Prabowo Sidianto dari Kepala Desa muktiwari kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan jajarannya tetap semangat salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI harga mati